serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Menemani santai malam kalian saat ini, panggimin akan memberikan informasi terbaru dan vitamin bahagia dari dedek Lesti dan kakak Bilan. kita awali keunggahan sang kejora kita persahabat ya dedek Lesti satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto cute bareng kakak Rizky Bilar, suami tercinta. Momen foto shoot akhirnya diposting juga, persahabat ya, Masya Allah. Takdir cinta, kalimat caption yang dituliskan oleh Dede Lesti. Mudah-mudahan tentunya Lesti Bilar selalu diberikan kebahagiaan dan rumah tangga mereka tentunya selalu langgeng. Amin, ya robbal alamin. Banyak komentar, tanggapan yang diberikan Dari para sahabat Ada Teh Fitri Karlina juga yang ikut berkomentar Di postingan Dede Lesti Masya Allah Dede Lesti makin cantik bersinar Sehat-sehat Dede Abang Bilar dan BBL Amin Ini tentunya salah satu orang yang selalu mensupport mendukung dengan tulus Untuk Leslar Pasal beti, Fitri Adalah tentunya Seseorang yang selalu Baik dengan baik mendukung mensupport yang terbaik juga untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun virus.leslar Bu Fir ini berkomentar juga Masya Allah ternyata tidak semua bida dari itu bersayap Masya Allah banget persahabat ya Dan selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun marcona underscore cute Please, gemes banget ini Hey, baju biniknya Bilar Cakep banget, dah ah, katanya itu Masya Allah banget, ya, luar biasa Banyak respon yang sangat positif dari fans sejati Mudah-mudahan tetap kompak Dan tetap solid mendukung idola kita Selanjutnya Ada sebuah unggah spesial yang kita dapatkan juga bersahabat. ya ini ada Tentunya TikTok, persahabat dari leserski Bilar diunggah di akun TikToknya Kakak Bilar, ini sih kiat dan menggemaskan banget ya, masya Allah TikTok bangun tidur dari Lesler, duh menggemaskan banget persahabat yang hingga banyak dibanjiri komentar. Ya, ini dari Agung D Tri Utami 38 mengatakan. Harap dimaklumkan, idola gua beda katanya tuh Wow, Masya Allah banget ya Memang idola kesangan kita nih beda banget dengan yang lain Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya, perhatikan juga bersahabat Tersebuah postingan ini tentu Membuat kita semakin baper dan gemes juga melihat kekiutan dari Les Ketika hadiri acara ultah anaknya Pak Ferry Dede Alasti Kejora Ini di depan umum Tentu menunjukkan kekutannya bersama kakak Bilar Dede di sini lagi cubit pipinya kakak Bilar Perhatikan oh, Gemes banget ya persahabat Masya Allah Hingga banyak yang merekam mereka Tentu ini adalah suatu kebahagiaan Yang kita dapatkan Yang kita rasakan Diunggah kembali momen tersebut oleh Agung Sendal Putih Anscor Bilar Ada kalimat Kelsen juga yang dituliskan mohon maaf mau mojok mau sekilas sekalipun, jangan remehin Les Laria ya. tetap aja fokusnya ke mereka berdua yang sedang cubit-cubitan tuh <laughs> ini cute banget persahabat ya ada juga komentar yang diberikan yakni dari akun Neni dan untung cuma cubit-cubitan ya nggak senggol-senggolan katanya bikin kakak aja nih jadi persahabat ya masya Allah pokoknya ini cute dan sangat menggemaskan dan kita lihat juga selanjutnya ada unggahan spesial dari Pak Ferry Fernandez selaku produser dari Leslar persahabat ya ini baru saja mengunggah sebuah postingan momen ketika bareng Leslar di acara ulang tahun anak tercinta dari Pak Ferry masya Allah dan kita salvo dengan kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Pak Ferry. Alhamdulillah lancar acaranya. Semoga kamu sehat dan bahagia terus ya anak gadis tuh bersahabat ya. Anak gadis katanya Pak Ferry. Semua sayang kakak. Terima kasih untuk om, tante, kakak dan adik semua yang udah datang ya. Terima kasih sudah ikut membuat putri kami gembira hari ini. were really excited it. Wow masalah banget ya mudah-mudahan saja. Anak Fairy ini selalu diberikan kesehatan dan selalu membuat bangga kedua orang tua, Amin. Dan berikutnya kita lihat juga bersahabat, ada sebuah unggahan spesial terbaru dari Arsenal Putih Bilar yang mengunggah sebuah postingan di IG Lesti ini baru saja nih. Wah, wow, Allah banget ya, idola kesayangan kita sedang ada di rumah nih. Masya Allah, dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Sudah di rumah mereka ya hingga banyak komentar nih persahabat dari akun dila.iz punya pintu Doraemon kali ya katanya tuh sudah ada di rumah aja nih Idola kesayangan dan kita fokus dengan jawaban komentar yang diberikan dari akun vina Firdianti new kalau yang ke lokasi suit itu cuma asistennya bilar karena mau pada pindahan base camp kalau bilar ama dedek pulang ke rumahnya tuh persahabat ya ada juga komentar lain. Jawaban dari akun Dilan.iis Pindah lokasi syuting yang jawabnya Ia dipindah base campnya Katanya persahabat yang ternyata Asisten idola kesayangan kita ini Ada di lokasi syuting Untuk persiapan pindah base camp Persahabat ya Doakan saja mudah-mudahan lancar Dimudahkan segala urusan Untuk Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya juga persahabat diperhatikan nih, ternyata idola kesayangan kita ini mendapatkan hadiah, persahabat ya, dari freedom.official dan Bang Haris Priza. Perhatikan sebuah kalimat, hai dedek leti, sehat-sehat ya, lancar sampai hari H. semoga suka sama karyanya freedom, semoga bisa terus bebas berkarya berekspresi layaknya semua people yang ada di luar sana El, thank you, sudah jadi bagian Dari Free people BSHM, wow <gifat> Ini doa bersama jadi diberikan Masya Allah, mudah-mudahan saja Doa baiknya dikabulkan Mudah-mudahan juga selalu banyak orang Orang yang mencintai Leslie dengan tulus Tetap optimis Dengan satu tujuan dukung yang terbaik Untuk Leslie dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kabar baik Kejutan bahagia selanjutnya